Buat teman-teman yang mau nonton YouTube tapi takut pakai data atau kuotanya cepat habis, yaitu silakan teman-teman klik foto profil yang ada di pojok kanan atas, lalu kemudian silakan teman-teman klik setelan, kemudian klik penghemat data. Teman-teman cukup mengklik satu yaitu mode hemat kuota, sehingga berubah warna biru.